Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dobi Lika Putra Hari ini kita akan membahas perkembangan dari Digri Crypto Token Indonesia beruntung sekali memiliki asosiasi yang sangat luar biasa memperhatikan perkembangan blockchain di Indonesia ini Beberapa waktu lalu kami ada komunikasi dengan asosiasi blockchain Indonesia untuk bagaimana Digri Crypto Token menjadi lebih baik lagi Nah, dengan adanya diskusi bersama asosiasi ternyata kita mendapatkan masukan yang luar biasa dari Asosiasi Blockchain Indonesia, di mana setiap token kepemilikan developer itu akan dismart kontrakkan. Apa manfaat dari mensmart the token kepemilikan developer? 274.000 token kepemilikan developer saat ini itu akan kita pindahkan ke smart contract wallet, di mana. 270000 ini secara otomatis akan keluar Rp10.000 per tahun. Yang sisanya, tidak ada satupun orang bisa melakukan pemindahan wallet. Secara otomatis itu akan terlaksana oleh dari smart contract sendiri. Artinya ini bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan para investor untuk lebih yakin, lebih percaya untuk menyimpan di gerik Itu yang pertama yang kita dapat. Yang berikutnya, kita memiliki pemotongan fee mining dari DGT Total. Fee ini 6% totalnya. Jadi, pembagiannya kita sudah diskusi bersama seluruh brand ambassador dan semua manajemen dari PT. Konakami Digital Indonesia. 4% akan kita alihkan ke burning. Sebagaimana targetnya kita di tahun 2023 adalah burn 5 juta dolar di kripto token. Nah, empat persen ini akan masuk ke wallet burning. Sisanya dua persen, yang pertama satu persen itu akan kita alihkan sebagai budgeting edukasi blockchain. Dimana setiap edukasi ini akan dialokasikan ke setiap bisnis center dari PT Kona kami Digital Indonesia. Selanjutnya satu persen kita akan alihkan ke kripto filantropi. Di mana semua kegiatan sosial yang akan kita cover melalui fee transaksi mining ini senilai 1% dari total penambangan yang ada. Informasi ini menjadi informasi yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selain daripada itu teman-teman semua, ada banyak sekali pengembangan-pengembangan baru dari di Geregeto Token. Hari ini kita lagi mengembangkan DAPS, di mana teman-teman semua nantinya kita memiliki sebuah klub VIP di Geregeto Token yang menjadi fokus utama pengembangan utility dari di Geregeto Token itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan di ATC. Cara soal ATC, saya mendorong semua untuk ambasador dari PT Kona kami, Digital Indonesia. Teman-teman wajib hadir ke Ambassador Training Camp karena di sana kita akan berkumpul bersama membahas sebuah visi besar perkembangan dari Degree token kedepannya seperti apa. Rugi sekali kalau kawan-kawan nggak bisa hadir ke Ambassador Training Camp. Kita masih punya waktu satu bulan untuk teman-teman bisa kejar untuk ikut di Ambassador Training Camp. Nanti kita berjumpa di sana, kita berdiskusi di sana, belajar bareng di sana bersama seluruh ambasador yang prestasi. Ingat, ambasador yang prestasi. Kalau Anda mau melihat siapa yang berprestasi di PT Kona kami Digital Indonesia, mereka semua ada di ambasador training camp. Di situ Anda akan bisa ketemu orang-orang positif, orang-orang yang punya antusias yang luar biasa, orang-orang yang punya kredibilitas yang luar biasa. Ambasador training camp adalah tempatnya Selanjutnya Sebelum ambasador training camp dilaksanakan Kita ada pelaksanaan Turki Pelaksanaan Turki ini menjadi sangat penting Kenapa menjadi sangat penting? Karena di Turki, tripnya kita Kita akan lakukan burning Sebagai informasi semua kepada seluruh ambasador Dari PT kami Digital Indonesia Dan seluruh masyarakat Indonesia Kita sudah melakukan pembelian burning itu Sejak bulan September lalu Yang targetnya kita akan selesai Di trip Turki kita Bagaimana targetnya kita bagi Masuk 1 juta dolar Untuk kita lakukan burning bersama-sama Yang akan kita laksanakan di Turki nantinya Mudah-mudahan sesuai dengan target kita semua Di Toto token makin baik Makin berkembang, makin bermanfaat Buat yang lain, buat semua Ambassador Bahkan yang bukan Ambassador sekalipun Ini pesan utama Dari saya teman-teman semua Terus semangat bareng barang kita berkembang, bareng barang kita bertumbuh, karena di Grid Token hari ini baru dimulai. Ada banyak sekali yang harus kita laksanakan. Beberapa waktu yang lalu, kami mengikuti kegiatan event token 2049. Event ini sangat luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Seluruh dunia berkumpul di sebuah event yang sangat besar. Saya bermimpi bersama teman-teman semua, bagaimana kita bisa buat event yang sama, Event yang jauh lebih besar dari yang ada di Singapura Singapura bisa Kita bisa jauh lebih besar dari apa yang dibuat di Singapura Sampai jumpa di Ambassador Training Camp Sampai jumpa di Turki Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh